Honda Cerve Black Edition diam-diam meluncur, harga lebih mahal 15 juta dari varian Turbo Prestige, dikirim awal 2022. PT Honda Prospek Motor (HPM) diam-diam meluncurkan varian khusus baru untuk mobil mereka yaitu Honda Cerve Black Edition pada Rabu, tanggal 15 Desember tahun 2021 pagi tadi. Peluncuran Honda Cerfee Black Edition sendiri dilakukan di Dreams Cafe, Senayan Park, Jakarta Pusat yang notabene merupakan kafe milik HPM. <SILENCIO> Secara akumulatif, Honda Cerve di Indonesia sudah terjual sebanyak 225.932 unit sejak tahun 2000 dan sudah memunculkan lima generasi. Pujar Yusak Billy selaku bisnis Innovation and Marketing and Sales Director HPM dalam acara peluncuran tersebut. hari ini dengan bangga kami akan meluncurkan satu varian baru dari Honda Cerfey ini yaitu Cerfey Black Edition sesuai namanya Honda Cerve Black Edition merupakan cerve tipe tertinggi yaitu 1.5L Turbo Prestige yang dibubuhi aksen serba hitam ataupun gelap di eksterior dan interiornya. untuk eksterior ada pelek alloy 18 inci berwarna hitam smocket light extension dark chrome garnish serta emblem Black Edition sementara untuk bagian interior semuanya dilabur warna hitam termasuk adanya panel kayu berwarna hitam dengan jok kulit hitam juga dengan emboss logo Black Edition Untuk masalah harga, Billy mengatakan bahwa Honda Cerve Black Edition dibanderol lebih mahal 15 juta rupiah dari Cerve 1.5L Turbo Prestige dan sudah bisa dipesan mulai hari ini. Sementara pengiriman ke konsumen baru akan dilakukan pada awal 2022 nanti, dengan mobil yang sudah memiliki VIN 2022 juga. Untuk harga pastinya kemungkinan baru bisa kami umumkan Januari nanti, sebab kami masih belum tahu struktur harga pajak 2022 seperti apa, kata Billy tapi bisa saya pastikan harganya akan 15 juta rupiah lebih mahal dari Cerfee 1.5L Turbo Prestige lanjutnya namun dirinya berharap bahwa Honda Cerfee Black Edition sendiri bisa diterima dengan baik oleh para konsumen di Indonesia Kami harap semua konsumen kami yang dinamis menyukai model kami, dan dengan varian baru ini bisa menyegarkan pasar Indonesia dengan model baru ini, tuturnya.